Posting foto Amora Kelen, Raul Lemos, suami KD kembali sindir Aurel Azriel Nampaknya konflik dalam keluarga Krisdayanti belum juga usai Perseteruan antara suami KD, Raulemos dengan Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah Sepertinya masih berlanjut. Baru-baru ini, Raul Lemus menggugah beberapa potret Instagram story miliknya. Pada potret pertama, ia menggugah momen mesranya dengan kade saat pergi liburan. Dalam foto tersebut, Raul tampak menggendong sang istri. Gitu aja kok repot. Tulis Raul Lemus dalam foto tersebut, disertai emotikon tertawa. Foto tersebut pun diposting ulang KD di Instagram pribadinya. Dalam salah satu foto, KD menyertakan tulisan yang bermakna dukungan untuk sang suami. You are stronger than you think you are, tulis KD. Lalu pada potret berikutnya, Raul mengunggah foto dua buah hatinya, kelem dan Amora. Dalam fotonya bersama Kelen, Raul Lemos menulis kata, Lelaki. Sementara itu, pada foto Amora, ia menulis kata, gadis kalem Unggahannya ini pun membuat banyak netizen berspekulasi bahwa ia tengah menyindir dua anak Kandung kade dari Anang Hermansyah, Aural dan Azriel. Banyak akun gosip yang kemudian mengunggah foto-foto tersebut Netizen pun banyak melayangkan komentar pedas pada Raul mereka menganggap apa yang dilakukan Raul adalah sikap yang tidak dewasa Banyak yang menyayangkan tindakan keduanya Padahal, psikolog pun sudah memberikan saran agar masalah keluarga mereka tak lagi diumbar di media sosial Lebih baik mencari orang yang bisa mediasi agar segera selesai masalahnya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.